Pemurtatan Merajalela terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad di Jakarta Timur enak dia mengatakan maaf ya ma saya sudah Kristen ancaman ini luar biasa memperhatikan mereka kasih sayang murtad sembilan orang sampai saya foto-foto rumah ini rumahnya murtadnya sampai saya ikut foto-foto Saat telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung kalau tempat sembilan sekarang sudah 19 yang murtad tambah banyak jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung Ambil orang-orang yang sudah mereka murtad dibawa ke kota Temanggung Ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi, setiap minggu Coba Itu karena kemiskin Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara aqidah atau Tauhid Dari mana kita mulai Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia 380 per tahun pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia Allah. strategi ini berhasil mereka membangun menghancurkan pola pikir umat Islam lupa dan lalai Umat Islam melengah. dulu umat Islam 99%. sekarang tinggal lebih kurang 80% puluh Umat Islam hampir dua puluh pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, tiga ratus Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Bada maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Yang terjadi di Australia ini lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau Kristenisasi di Indonesia ini sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu? Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih satu juta orang Islam masuk Kristen. Banyak kita aja sini nggak trust. Tapi saya datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana lagi Cirebon di mana lagi, oh, hampir Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190 Muslim, sekarang jadi 75 Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang Fa di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen ada yang mengaku tinggal empat tinggal tujuh kakak banyak sekali di gunung merapi merbabu itu 160 kakak umat islam 146 mereka murtadkan tinggal 14 kakak luar biasa sekali pemurtadan jadi secara Kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam saya tanya. Orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Komputsa. <tik>